Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan The Fishing. Kali ini kita akan nyetrum Mas Bro ya, nggak mancing Mas Bro karena airnya keruh, kecil Mas Bro airnya. Musim kemarau Mas Bro. Untuk yang belum bergabung jangan lupa like, subscribe dan komen. Untuk yang sudah bergabung selamat bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Oke mas, mas Bro, langsung saja udah mulai Ngomong otak lagi Langsung saja Mas Bro Biar Ternyata ikannya di sana, Mas Bro. Itu, yuk nungguin saya, tak cipu Ini ikan gluket. Gluket ini tidak dipakai, ini tidak dibawa pulang. Hah? Terus ke Mas Bro. babon Mas Bro. Betapun, betapun. Betapun. Bisa Bisa untuk umpan pancing <SILENCIO> Tenggelam, Mas Bro. Dia tidak bisa menyesar, Mas Bro. Kita kita harus masuk dalam. berhasil. Biar basah-basah enggak apa-apa, Mas Bro. Saya ini dilicii kawan satu ini, Mas Bro. Saya suruh geleb-geleb. Berhasil disasarnya cuma ini, Mas Bro. Nih, nih, ini lho. Nih. Disasarnya ini, Mas Bro. Wah, itu dia, Mas Bro. Geleb lagi, Mas Bro. Saya tak kenal. Coba gelep lagi, Mas Bro. Pokoknya enggak, enggak sanggila. Apa ini, Mas Bu? Mas Bu. Nah, ini Arhel perjalanannya, Mas Bu. Ini Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mas Mas Bro hai, babon babon babon Mas Bro hai, nah, mantap Mas Dan ini anaknya, anaknya. Ora Hai diakannyarah nah. Alhamdulillah baru sekitar 200 meter sudah dapat segini banyak nah, itu lagi ayo, baru mantap itu. Ma. Wush, baru mantap itu mas bro, nah bapun ya, mas ini baru bapun mas bro. Ada, ada, ada, ada. Sandalnya dibuang mas bro, <laughs> dia menyakar. Wah oh, itu lagi mas bro, itu oh, betek itu betok itu betok itu. Ikan puyuh mas bro, ikan puyuh, ikan nguyuh itu mas bro. Nah, itu kawannya itu mas bro, kawannya. Lah. Amdi. keteng 嘿嘿姐<笑> Turun ke atas ya ni, Pak. Ternyata delep lagi kita, Bro. selamat